Hello guys uh, Hari ni cubaan berani ya eh? Mati berani, gila cubaan gila Aku dah pernah rasa dah Maggie Ghost Maggie, Mami Ghost Paper ni Tapi aku tak tahulah Aku sebenarnya aku nak, aku nak cuba ni je Apa yang baru ni, Ghost Paper Cook ni Cola Baru Dia ada cola baru, Ghost Paper punya Dengan katanya biji cili dah Dalam ni ada So kalau aku tak makan wallpaper tak takpe Mummy ni siapa yang nak makan masalahnya Aku cubalah makan ni sikit Mari mampu Sebab dah pernah rasa dah dulu Memang tak mampu pun nak makan Sudah. So dah So marilah kita tuang dulu air ya? Tanpa membuang masa Cincaru Tiber. Tiber Kalau bau ni bau batuk Ui, dah sampai ke ketekak weh. Dah sampai ke ketekak. Marilah kita tuang. Wah. Ayolah tuang habis-habis. Bukan nak bagi habis pun. Sekejap aku minum seteguk dua dah. <laughs> kita tunggulah gas tu habis. Aku nak rasa air tu dulu sebab air tu yang baru kan. Ni dah tahu dah rasa macam ni. Kalau rasa ni dulu tak tahu lah ni pedang macam mana. Hmm, takutnya Kenapa aku buat ni? Mata aku dah berair dah, belum makan lagi. Ini adalah yang terbaru ya, Co limited edition, apa? Limited edition Halloween edition Ghost Paper. Hmm, Debak dengan kerjasama Debak dan juga Cheers. Mana nak tunjuk? Hmm, tengoklah sendiri. Boleh dapatkan D7A di ketkatan anda dengan harga RM59. Okay Mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tak kenyang, tak kenyang. Gedik kau ni, over betul. Aku minus teguk je. Rasa gila, rasa cili tu, uh, terus dekat dekat tekak ni kan. Tapi aku minum sikit je. So tak ada dah rasa. Pudah sangat. Aku rasa benda ni yang eh. gila. So perlukah aku makan? Okay dah. tu je untuk video kita kali ni. Saya. <tuk> Saatnya. <So, tuk> <tuk> Siapa nak makan perut? Aku dah terasa dah sampai ke perut. Masalah aku bor minus teguk kau tak? Teruk tu Macam rasa air cili. Air, air cili begas. Terus terasa tak tegak aku ni. Sampailah ke perut. So, adakah aku perlu teruskan ini? Jika teruskan, pastinya akan menyeksa perut aku. Eh, takutlah. Nak makan ke tak nak? Tapi siapa nak makan nanti? Takkan ada. Aku dah pernah makan dah ni. Nak cuba. Kita tengok orang makan. Macam best je tengok orang makan. Tahan bedah. Semua so, macam sedap je. Tapi, bila kau nak makan? Hmm, sedih. Semua kau tak tahan. Macam mana? Sian? Sian ke siang? Sian. Hmm. Nak I masak bihun, cun caru dan crabu. You know? Siapa tau? Yang tau yang tak wait. penatnya masak. Tver, <tipan> <tipan> ye nak makan ke? Hitam lah. Dia orang kata dalam bibir je. Kau ni lebih ha? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cubalah suap dua. Padahal dah tahu dah rasa ni macam Tak yalah tu wangi ni, ni beria. <coughs> <coughs> <coughs> hmm. Masalahnya dah beli. Tengok orang nak beli juga. Nak makan juga. Orang makan relax je masalahnya. siannya. Best lah. Bestul tengok orang lain makan. Bila nak makan dia sendiri ya Allah. Apalagi kita makan je dah. Kau orang jangan lupa subscribe. Aku dah penat-penat hmm. nak menyaksa diri. Aku tak boleh. Ah, ya. mindset pada Lidah reda. Aku kau memandang. Kalau aku minum air lagi pedas, cuba minum, tak makan dah ya, tu tak boleh tak boleh eh <laughs> uh, okay. nampak ni so monsieur fail kat kat kat kat, kat. Eh. ini adalah satu pembaziran you guys katu kat ni diizinkan ke bawah tapi siapa je yang habiskan air itu memang selalu. dengan mami ghost paper ni. Tahniah-tahniah diucapkan kepada anda semua ya. Bagi yang tidak percaya, tengok apa. Sungguhnya ada the brandium tu untuk saya. Okey, setelah kita meredakan diri tadi. Tak terpacak rasanya. Adakah perlu aku menyambung untuk makan ni lagi? Rasanya tidaklah ya. Cukuplah. Sudah Cukup Cukup Sudah Cukup sampai di sini Saja Daripada Kekal Lekar Tapi kan Ada dah lagi sikit ni Tapi kalau aku akan Takpelah Cuba lah makan lagi sikit ya. Ya ya, ya ya ya Ya Ya Ni nampak ni Nanti kata tak Aku tak Tak berubur perkencah pula. Katanya kalau tak berubur perkencah, hidaklah. Keluar ayur maten. Ya, joh, dah kering. Siapa je boleh makan ni? Ya? Ah, pelik tu lah. Macam mana eh? kau boleh makan ni? Eh? Tak muntah. Benar. Kalau bila aku berhenti, aku sepeda Aku perhatikan jauh air tu, kupa tak minum Teruk now rasa, teruk Hei. Kenapalah aku pun bengong pergi beli kan Dah beli, kena lah buat video Kau tak sesia Kau penat, beli Adul-adul lagi, suap gua Manak nak makan Sebab Macam mana lah orang yang boleh makan Mereka sekali Hebat hebat Wah hebat satu kali Tapi lagi sikit ya Kenapa habiskan ke Kut pening ini Terima <tusuk> kasih. Okay, mami kira baik. Aduh, minum air Oh sakit tak? Kau nak apa? Di cili cili. Hmm. Wah, oh, masa itu. <coughs> okay. Ah, macam mana nak buat tutup penutup video ni? Okay, jangan lupa like, subscribe, komen, apa semua. Okay, terima kasih. Tak tahan lah ni. Jam tu je lah. Bye-bye. Hmm.